Prediksi Persija VS PSM di BRI Liga 1, bahaya sengatan pasukan ramang. Sport 22, Persija Jakarta kembali mendapatkan ujian berat di BRI Liga 1 2022-2023. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu akan menghadapi PSM Makassar. Persija Jakarta bakal menjamu PSM dalam laga pekan ke-20 BRI Liga 1 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023, sore WIB. Kami tahu PSM tim yang kuat. Mereka juga punya lini pertahanan yang bagus. Tapi, saya punya rencana untuk partai nanti. Ujar pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. PSM masih berada singgah sana di BRI Liga 1 dengan 38 poin dari 19 pertandingan. Armada Bernardo Tavares itu juga baru kalah sekali. Tersedikit di antara tim lainnya. Secara rekor pertemuan, PSM kalah dari Persija. Pasukan Bernardo Tavares itu hanya menang dua kali dan kalah empat kali dari sepuluh pertandingan terakhir. Namun, PSM datang ke Bekasi dengan status pemuncak klasemen. Mental Wiljan Pluim DKK, telah terbentuk di kandang lawan. Kesebelasan dengan sebutan pasukan ramang itu tidak pernah kalah dalam sembilan laga tandang. Namun, dalam tujuh penampilan terakhir di kandang lawan, PSM juga tidak pernah menang. Pasukan Ramang selalu meraih hasil imbang. Untuk saat ini, saya kira PSM sedang berada dalam mimpi. Tidak ada yang menyangka kami bisa ada di posisi ini," tutur pelatih PSM Bernardo Tavares. Sumber bola.